Alhamdulillahirobbilalamin. Kita menemukan emas Ini lihat Ini adalah emas Mungkin kurang lebih 30 graman Luar biasa sekali Lihatkan wajah saya Ini adalah penemuan kita Dimana kita mencari ini Ada dua teknologi Jadi kita menggunakan teknologi Dan menggunakan supranatural Dimana kita dibantu dengan teknologi dan kita juga dibantu dengan supranatural. Huh, keren, guys. Yuk kita ke sana. Kita yang kita cari. Pulau huh. Bilo, oh, bu. Lah, la, anu, ning, ning Malang, anto ko gimana di? Malang toko kimia, iya nihku darah cengkaling, nih, mbak. Hmm, tuku tuku HCL, terus HCL itu apa? Yo gian tiga kimia, nu nih. Jo cengknya HCL, larut terus Na Na apa nggak di terus anu? Jadi parut nginegi. Gitu. Enggak di deplok sih. Enggak masih bisa mas. Oh masih bisa. Borosan iya. dia air raksa, kelarangan. Hmm harangin pak uh, uh. Uh. Oh, oh. apa kita nang biru di siap, pak ini dites dulu iya, cukup cukup cukup berarti seru goreng yang itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini aku mau pengambilan logam di sini, pemegelian emas, berlian sama keris pusaka di sini. Cuman aku mau ritual dulu. Jadi tidak sembarangan, masalahnya uh, Mustika keris dan emas di sini ada yang jaga jadi yang jaga adalah makhluk gaib Bismillahirrohmanirrohim Asyhadu an ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah Asyhadu an ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad kun fayakun la haula illa billahil azim Sirullah dijatullah sifatullah wujudullah Sirullah dijatullah sifatullah wujudullah Sirullah dijatullah sifatullah wujudullah Sabda Panditorat Assalamualaikum waalaikumsalam Kulo Nanuwijaya Pranata Putune Sang Yang Panditoresi Abdi dalam Kerajaan Mataram Assalamualaikum waalaikumsalam Ya porodanyang danyang kaget